Hari telah berganti, tak bisa ku hindari Tibalah saat ini bertemu dengannya Tunggu berdekup cepat, hati bergetar hebat Akankah aku ulangi, merusak Untuk kali ini saja, beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan, untuk kali ini saja, lancarkanlah hariku, hariku bersamanya.